Mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan luas, dan peduli lingkungan dalam semangat Pancasila yang berkebinekaan global merupakan visi dari SD Negeri 3 Pengastulan. SD Negeri 3 Pengastulan merupakan salah satu sekolah dasar yang terletak di Kecamatan Sririt Kabupaten Buleleng, Bali. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah sasaran pada program Kampus Mengajar Angkatan 4. Kami adalah mahasiswa yang bertugas pada program Kampus Mengajar Angkatan 4 di SD Negeri Tiga Pengastulan. Kami berlima berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Halo semua, perkenalkan nama saya Kadek Merita. Halo semuanya, saya Irfa Furil Maula. Halo sahabat internet, perkenalkan nama saya Ayur Sumala Dewi. Halo semuanya, nama saya Numer Hayati. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Absi Tamavelia. Ini udara, Program yang telah kami laksanakan di SD Negeri Tegah Pengastulan merupakan hasil analisis berdasarkan kebutuhan sekolah. Program tersebut diantaranya program bimbingan intensif literasi numerasi, program pembuatan dan pemanfaatan pojok baca, program Mading dan program adaptasi teknologi, program recycle dengan tema kehidupan berkelanjutan, program peningkatan soft skill siswa melalui kegiatan budaya membaca, budaya spiritual, serta pola hidup bersih dan sehat di sekolah serta program tambahan kami yaitu mengisi pembelajaran di kelas. Adapun produk yang kami hasilkan yaitu buku saku monitoring literasi dan numerasi serta kerajinan vas bunga dari bahan bekas. Produk recycle lainnya yang telah kami hasilkan bersama siswa kelas 1 dan 4 yaitu mozaik dari cangkang telur dan daun kering serta hiasan dari sedotan dan tutup botol. Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Namo Buddhaya, Salom. Perkenalkan, saya Putu Dian Prima Kusuma Dewi, saya dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng, program studi S1 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan penugasan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program Kampus Mengajar Angkatan 4 di SD Negeri 3 Pengastulan. Luar biasa sekali, belajar sambil berdampak Mahasiswa mampu menganalisis dan menganalisa masalah yang ada di sekolah ini Dan tentunya sangat luar biasa program-program yang mereka lakukan Tentunya hal ini akan meningkatkan literasi dan numerasi dari sekolah Dan bisa meningkatkan pendidikan, kemampuan literasi secara nasional Harapannya semoga... Program Kampus Mengajar ini terus berkelanjutan, selain itu pihak sekolah maupun mahasiswa terkesan sangat antusias dalam melaksanakan program. Dari mahasiswa mampu menganalisa situasi, kemudian dia mampu melihat berapa orang yang tidak bisa dalam proses literasi numerasi, kemudian ada program-program yang lain yang untuk membantu dan memberikan solusi atas masalah yang ada di sekolah ini. Dan tentunya Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah sangat berperan dalam program kali ini. Perkenalkan nama saya Putus Sugewudiasa selaku Kepala SD Negeri Nomor tiga Pengasulan. Jadi dalam hal ini yang memberikan kesan dan pesan tapi sebelum itu yang saya hormati juga Ibu dosen pembimbing serta adik-adik mahasiswa. Nah, jadi Kebetulan sekolah kami itu sudah dua kali dapat program Kampus Mengajar di mana angkatan ketiga itu sudah datang sertifikatnya dan ini yang sedang, yang sedang berlangsung adalah angkatan keempat dari Undiksa. Nah, jadi dalam hal program pemerintah Kampus Mengajar ini yang punya kesan yang begitu baik di mana hasil daripada tujuan pemerintah itu untuk Mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah Yang secara langsung dapat melihat gimana Daripada kegiatan adik-adik mahasiswa ini Dimana dalam kegiatan ini yaitu ada literasi dan numerasi Dimana untuk literasinya peningkatannya itu sudah signifikan Jadi dari beberapa siswa yang dapat bimbingan literasi itu sudah ada perbaikan itu kesannya, jadi mudah-mudahan nanti ke depannya akan ada lagi angkatan-angkatan yang lain sehingga uh, secara keseluruhan nanti sekolah-sekolah bisa menikmati daripada program pemerintah ini. Untuk pesannya, untuk adik-adik mahasiswa semua, eh, jadi semoga nanti setelah selesai melaksanakan program ini ada manfaat-manfaat yang Begitu penting nanti yang bisa adik-adik uh, ini alami di sekolah dalam hal pengalaman mengajar sehingga ke depan setelah tamat anak-anak atau adik-adik ini tidak canggung lagi untuk mengajar di kelas-kelas. Om Swastiastu, saya Puto Elmarisapitri selaku guru kelas 4 SD Negeri 3 Pengastulan. Pesan dan kesan saya kepada mahasiswa kampus mengajar akadat 4 ini tentunya sangat senang dan bangga sekali karena sekolah kami menjadi salah satu sasaran kampus mengajar. Dengan adanya adik-adik mahasiswa, sekolah kami ini sangat terbantu sekali, terutama antusias dari siswa dan siswi di sini, karena lebih terbangunnya motivasi dari siswa-siswi kami. Nah, harapan ke depannya, semoga program kampus mengajar ini bisa jalan terus-menerus dan berkelanjutan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi, Santi Om. baik dan calon ajar di kelas, eh, menghadapi karakter siswa sesuai yang beragam, bisa berkomunikasi dengan baik bersama pihak sekolah dan para siswa, mengetahui situasi kondisi sekolah khususnya di di negeri 30 bulan. Semoga pengalaman yang kami dapatkan tetap menjadi bekal untuk kami dan mampu berkontribusi untuk peningkatan literasi numerasi bahasa. Hai semuanya, nama saya Kadek Dira Nadianti Putri, kelas 5. Saya merasa senang diajari kakak-kakak mahasiswa yang sudah penyabar mengajarkan kelas 5. Kakak-kakak -kak, akhirnya saya sudah bisa membaca. Hore.